Oke okay, tepuk tangan, sudah ada Edo dan Pek di posisi final. Oke okay, final battle class. tepuk tangan tepuk untuk tangan Edo dan Pek. Siapa pendukung Edo? Siapa pendukung Pek? Drivers ready. Pek leader, Peg. Peg leader. Peg. Edo Chase. Edo Chase. Zaki nonton. <laughs> <laughs> Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita hitung sama-sama ya. Oke. 3 2 1 Go! Wow, Amoedo juga nempelin gokil. Uh, wuh, Big Angle dari Om Peck. Anglenya Peck begitu gue jadi inget James Dean ya. Yoi. Uh, oh, nice. Nah. Gila gak nice. Keren, keren, keren. Ini kayaknya mereka kebiasaan change di Bandung nih kayaknya. Kayaknya iya. gitu. Second run battle, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, GO! Oh ompek, wow oh, sedikit. Jadi, takut cerita ceritain. Oh. oh impressive. Keren banget, Keren switching banget. yang sangat gokil. Keren banget. Keren, banget. Keren banget, selamat, selamat. Kalian final untuk yang kedua kali setelah JDC ya. Jadi di JDC mereka juga ketemu ya. Ketemu juga, final dan ya. final juga. Oh. Nah, sekarang ketemuin lagi nih final juga. Keren-keren alam menyatukan kalian teman-teman. Ya kita masih menunggu keputusan juri. Oke, okay, kita umumkan champion of champion Oke, okay, kita tentuin pemenang untuk final, kita sebutin sekarang. Dimulai dari Mike. Aku pilih pack Pek untuk Om Mike saya one more time one more time dari Om Opan penentuan adalah Om Amandio gimana Om Amandio saya Leather to TDC 2022 Indonesia round one back is the champion back is number one champion second Edo Third and fourth, all the class will be announced after. Oke okay, selamat sebagai pemenangnya, Pak